balik lagi bukan? Lipong. Kabar bahagia kita kembali lagi di segmen tanya-tanya orang Jepang. Segmen kali ini tema kali ini kita mau ngebahas tentang biaya kehamilan. Walaupun, uh, ini ada korban ya kebetulan, ada korban yang dihamilin sama aku, oh. <laughs> ada korban. Hmm. Uh, ya, kamu kan korban? Patient! Ya, korban kan? Bukan! Oh, pasien maksudnya. Nah. Oh, bukan fixed team ya? Enggak. <laughs> ya, uh, walaupun, ini istriku ini ya, belum belum belum lahir, kan, karena sekarang baru bulan berapa? keempat ya. Baru bulan keempat, kemarin kita baru dari rumah sakit itu rumah sakit besar yang sempat kita bikinin video di sebelumnya kalian kalau belum nonton nonton di sini itu akhirnya kita milih rumah sakit yang besar yang besar terkenal, bagus popular. terkenal iya <laughs> paling bagus ya uh, tapi juga bersahabat biayanya dari tiga rumah sakit yang kemarin kita kunjungin satu yang paling bersahabat ya Iya, yeah, masih uh. friend friendly kan friendly. sama dompet kita kan dompet kita bener iya yeah. tapi itu uh, rumah sakit yang populer banget mm. Maksudnya terkenal bagus jadi nggak usah khawatir ya tapi ya kalau kita bandingin sama rumah sakit di kota-kota lain mahal ya masih mahal, mahal. ya iya. soalnya ya itu kemarin kita udah sempat sebutin kan kira-kira habis berapa puluh mang itu mm. dan mengenai biaya itu itu kan uh, banyak teman-teman kita yang bilang katanya pemerintah Jepang subsidi kok biaya kehamilan nanti dikasih dikasih uang gitu dari pemerintah mm. emang ada sih ya iya ada support ya ya support ya. Ah. Subsidi, bentuk apa ya Kayak, dikasih uang lah maksudnya gitu Untuk biaya melahirkannya Itu ada lagi, tapi sementara Karena Istriku ini belum melahirkan, jadi Belum bisa nerima uang buat yang Buat kehamilan itu, buat kehamilan lagi Buat melahirkan ya, hmm, iya <laughs> Nah, sementara buat cek kehamilannya dulu deh Kemarin uh, Kita ke mana, ke Kelurahan, terus iya. dikasih apa Dikasih tiket, tiket buat kan? cek ya, kayak ya, gimana bentuknya gitu? Nah ini, kayak gini ya Kayak gini, ini tiket Tubangnya diskon kayak gitu ya? Hmm, hmm, Empat ya. kali buat cek kehamilannya. Iya, kita udah pakai satu rempelnya, kan? jadi udah dua kali kan? Dua kali ya? Ini, uh, ini ada nominalnya sebenarnya ya? Ada yang kayak pertama kali tuh cover 10.000 yen, yang dua sampai seterusnya itu ya, cuma 5.000 yen ya? lima ya, yen. Jadi, kalau... Ternyata biayanya lebih dari itu, hmm. kita harus bayar sendiri Iya, kita harus bayar Ini ah. ini bukan punya kita. Kan? Bukan punya ya, ya Jadi, nah. apa? Aksuransi? Asuransi? Asuransinya nggak bisa pakai Nggak bisa pakai? Iya Oke hmm. pemerintah tuh kasih tiket buat ini ya? Iya, diskon buat ini Diskon gitu hmm. Kalau seandainya Ternyata biaya pemeriksaannya lebih murah dibandingkan ini hmm. Berarti gratis? Iya Nggak usah bayar? Nggak usah Tapi ada yang kayak gitu? Nggak ada <laughs> <laughs> Pasti harus tambah <laughs> ya kan? Oh, tapi nggak apa-apa ya daripada nggak ada? Iya. Jadi ini benar-benar ada Jadi, gunanya. O -o. Iya. Jadi hmm. jangan lupa bawa ini. Kalau kita lupa, oh. ya nggak ada diskon ya. Nggak ada diskon. Jadi kita harus pulang ke <laughs> lagi. ngambil ini? Iya. Berarti kalau setiap orang yang hamil di Jepang, hmm? itu pasti ini, iya. dapat kertas iya, ini, dapat tiket ini? Ya, kalau pergi ke rumahnya. Kalau pergi? Iya. Kalau nggak pergi? Nggak dapat. Eh, iya, orang nggak tahu ya orang kelurahannya ya. <laughs> iya. <laughs> Jadi harus ngelapor gitu ya. Iya. Dan kalau kita dapat ini dari ah. Tokyo, ah. kita harus pergi ke Tokyo. Tapi Tokyo kemana-mana, oke okay ya. boleh dipakai. Iya. Tapi enggak Saitama kanagawa ya. Oh, berarti kalau mm. kalau teman-teman misalnya tinggal di Kyoto, Osaka, berarti laporannya kelurahan situ. Iya. Nanti bisa dipakai di di daerah situ, iya, situ ya. Di daerah itu. Oh, ini buat Tokyo ini. Iya, buat, buat Tokyo. Tokyo. Ini buat berapa kali sayang? Ini empat belas kali ya? 14 kali? Iya Kita udah pake satu kali? Satu kali, kali. Masih ada doang banyak Masih ada empat belas kali <laughs> Tapi biasanya pemeriksaan itu berapa kali buat kehamilan itu? Hmm 10 Atau ya kalau cepat nggak oh. pake semua kan? Oh iya sih kalau. Iya Tapi ada nggak yang pake yang ternyata lebih dari empat belas kali pemeriksaannya? Enggak, enggak ada Nggak ada? Mungkin Mungkin enggak ada? Iya mungkin enggak ada tapi kalau seandainya kita periksanya ternyata 16 kali, 17 kali gitu, itu gimana? Kita harus, ya apa ya, bayar sendiri. Bayar sendiri? mungkin iya. Bayar sendiri, guys. Soalnya sampai ini aja. Kemarin kita habis periksa rumah sakit besar tuh habis berapa? Coba kasih lihat. Inikah? Kemarin ini nih. Hmm. Ini kemarin kita habis banyak loh ini, guys. Kira-kira 38.000. Ya? 38.000 yen. Ini 38.000 ya, kelihatan enggak ini 34 ditambah 3.500 kurang lebih 38 000, Ya, walaupun kita pakai ini masih mahal. masih mahal ya. Terus yang kita bayar berapa nih? 21 ribu ya? ya. Oh, berarti karena kita punya tiket ini hmm. ada potongan 17000 ribu yen. Iya. Oh, gitu guys, masih mahal guys. Mahal. Ini masih biaya dompet sendiri habis 2,34 juta. Kenapa ini mahal? Soalnya kita pilih yang besar, rumah sakit yang besar kan? Oh. Mungkin itu ada juga hubungan ini. Oh, kalau rumah sakit kecil bisa juga cukup gini. Enggak cukup, mungkin. Oh, sama mungkin. ya. Kalau Iya, tapi mungkin lebih apa ya? Lebih murah gitu. ya. Iya. Kalau ini kayaknya kurang bersahabat sama dompet kita ini. Dua hmm koma -hmm. juta buat pemeriksaan pertama. Ah. Tapi sebelum itu udah beberapa kali ke rumah sakit sama klinik Yang itu sering bayar ya uh -huh. Yang itu juga bayar sendiri aja jadi total ke ini. total sebelum sini udah berapa kali ke klinik oh itu lima puluh ya habis lima ya? puluh ya berapa kali berapa kali empat empat kali atau lima kali ya empat lima kali kita habis lima hmm. puluh yen itu kurang lebih lima lima setengah juta ya lima lima jutaan hmm. iya iya baru ini baru bulan ke empat Terus berikutnya ada lagi Terus terakhir biaya persalinan beda kan? Beda Tapi sebelum itu, klinik ku, itu nggak oh. ini kan, cek itu Oh Kayak apa ya, cek pertama Cek ah. pertama Iya. Tapi tetap ya, habis berapa? Iya <laughs> Hmm, satu mang gitu ya Setiap kali kurang lebih satu mang Kurang lebih ya, kan lima kali lima kali Ada juga ribu. Yang, lebih, yang lebih mahal, ya, lagi. Lebih mahal. Guys, itu dia biaya cek kehamilan di Jepang. Iya. Sekali kurang lebih sepuluh ribu yen. Ya kurang lebih satu juta lah anggap ya. Udah habis lima hmm. kali dan setelah itu kita ke rumah sakit besar hmm. bawa tiket gini ya, bawa tiket ini, akhirnya dapat potongan kita cuma bayar dua ribu yen. Ini hmm. rumah sakit besar ini ya, edan banget ini. Seterusnya berarti ada kemungkinan besar harus bayar sendiri ya? Mungkin. Kurang iya. apa sih tiket ini kurang kan? Iya kurang dan bisa aja ini 14 kali bisa mm -hmm. aja nggak cukup ya iya tapi ada juga sistem yang uh, dari apa negara oh. uang kan oh. ya jadi itu juga masih supportnya kan bukan kita, ini doang oh. dari apa ya perusahaan dari perusahaan juga ya, ada. ada oh kan? nanti kita bakal bahas iya. ya maksudnya uh, bukan kita dapat support atau dapet bantuan itu iya. dari mana aja gitu, hmm. ini benar-benar satu kesempatan yang luar biasa, jadi kita bisa tahu lebih detail kalau seandainya uh, kita punya istri terus mau melahirkan di Jepang tuh, kira-kira habis biaya berapa sih? tapi kurang lebih yang kemarin kita sempat bahas, kurang lebih habis berapa? 80 80,000, hmm. kurang lebih tuh guys ya, nah, nanti uh, nonton aja guys kalau seandainya kita upload lagi video-video lain, sampai nanti Sacho melahirkan itu kira-kira habis berapa? Ya lahiran itu bayar banyak ya. Bayar banyak. Nanti kita total ya itu ya. Iya. Tapi ya sementara beginilah. Jadi kalau teman-teman ngebayangin di Jepang tuh semuanya di cover sama pemerintah tuh enggak guys, enggak tetap aja kita harus bayar sendiri. Contohnya ini baru 5-6 kali kita ke rumah sakit walaupun dapat coveran ya bantuan dari pemerintah tetapnya kita bayar habis lima puluh atau tujuh puluh ribu iya. ya? mahal guys serius tujuh puluh ribu yen aku baru unggul itu hmm? Berarti udah delapan juta kita habis <laughs> tapi nggak apa apa masih kita bisa kabarkan nggak apa -apa, apa apa itu rusak kalau punya anak katanya Busa, kan ya. rezeki bakalan datang tuh iya jadi dong. ya hmm. habis segitu demi anak tercinta nih ayo cepetan keluar Oh <laughs> oke oh, Eh, itu dulu ya untuk perkembangan mengenai biaya persalinan atau ngecek kehamilan di Jepang Semoga bisa bermanfaat Dan komen di bawah kalau di Indonesia seperti apa sih biaya buat ngecek kehamilannya itu ditanggung semuanya oleh BPJS Dan kalau ada pertanyaan ya komen Tanya -tanya di sini ya Sampai sini dulu video kali ini Thanks for watching, always oh, be smart and bye bye, bye, -bye.